Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Ahmad Supri Di channel Anak Teknik uh, Buat teman-teman mohon maaf sebelumnya ya Karena saya agak lambat posting uh, video berikutnya Disebabkan ada berbagai macam urusan Di dunia nyata ya Jadi kita baru lagi masuk ke dunia maya uh, Di konten sebelumnya yaitu konten ini dan ini saya sudah membuat kuis. Hmm, kemudian uh, Pemenang kuisnya adalah Cuplis Puru ini Akun Cuplis Puru ya Oh, selamat kepada akun cuplis puru hmm, nanti silakan pemilik akun cuplis puru inbox ke nomor WA saya yang ada di deskripsi kemudian saya akan memberi kode verifikasi dan kode verifikasi tersebut anda akan kirim kembali ke balasan uh, chattingan saya yang ada di komentar anda di youtube, di, chat, di konten terkaitnya okay. uh, jadi kita lanjut di konten berikutnya ya Ya kali ini kita akan e, membahas tentang e, bagaimana proses pembuatan tangki tangki motor berbahan dasar fiberglass seperti yang tampak di layar ini ya. Jadi yang ini e, untuk konten sebelumnya saya membahas mengenai bagaimana proses pembuatan e, spakbor ya, spakbor e, berbahan dasar fiberglass, fiberglass bekas ya, plat fiberglass bekas dan linknya saya rekomendasikan di pojok kanan atas dan juga di deskripsi video ini kemudian ada juga link yang membahas mengenai pembuatan jok ini ya berbahan dasar fiberglass plat fiber bekas di bawahnya ini e, linknya saya rekomendasikan juga di pojok kanan atas dan juga di deskripsi video ini kemudian ada tutup aki ini juga berbahan dasar fiberglass dan linknya juga saya rekomendasikan di pojok kanan atas dan juga di deskripsi video ini oke kita lanjut e, Tetapi sebelum itu saya mau teman-teman buat like eh subscribe, dan jangan lupa tekan lonceng biar teman-teman tetap update dengan konten terbaru dari channel anak teknik ya ini dia before dan ini after ya ini masih tangki besi, kemudian yang ini tangki fiber yang udah saya buat ya oke kita lanjut, pertama kita buat pola dulu ya, yang akan kita buat ini, eh, ini ada ukuran ukurannya, kita flashback, kita kembali dikit ya oke ini di sini ada ukuran, teman-teman bisa screenshot, bisa kemudian dicatat bila ingin membuat sesuai ukuran yang saya buat tetapi bila teman-teman ingin membuat yang lebih besar atau kecil silakan teman-teman buat ukuran sendiri kemudian pola tersebut kita buat dalam di kardus ya kardus kita buat kemudian nanti ini uh, kita akan jadikan mal pada plat fiber yang ada plat fiber bekas setelah itu kita potong dan ini dia hasilnya Oke, okay, uh, saya beri catatan dalam membuat mal itu yang pertama uh, jarak dari sini ke sini catatan ya catatan jarak dari sini ke sini sama dengan jarak dari sini melengkung ke sini itu catatan ya oke okay. sini jarak dari sini ke sini sama dengan jarak dari sini ke sini harus sama ya kita lanjut kemudian kita lem yang menggunakan lem lilin tadi ya kita lanjut kita menggunakan lem ini, nah ini dia, ini dia prosesnya udah dilem, kemudian bagian dalamnya kita dempul, bagian dalamnya kita dempul, ini ya, setelah kita rakit menggunakan lem ini, ya, nah, bagian dalamnya di sini kita dempul, adapun cara pendempulannya saya bisa tampilkan di saya rekomendasikan di pojok kanan atas video ini bagian di sini kemudian di deskripsi uh, video ini kita lanjut setelah kita proses penampulan kemudian uh, laminasi selesai ini dia kita gerinda dikit ujungnya ya bagian bawahnya kita buat tutup modelnya kayak gini tapi jangan ditutup dulu karena nanti kita akan melakukan proses masalah dengan model ini ada proses ada proses gerinda ya kita pot gerinda sudutnya. Ini ada dempul yang kita dempul dari dalam, kemudian kita eliminasi biar plat antara atas dan samping tidak lepas, maka kita eliminasi juga dari dalam. Oke, ini ada proses gerinda. Setelah digerinda, kemudian eh, kita gunakan mata gerinda potong yang hati-hati untuk safety. Gunakan kacamata dan masker. Nah, ini dia tampilannya proses gerinda, kemudian kita gunakan mata gerinda P16 untuk lebih menghaluskan sudutnya. Untuk lebih memperhalus sudutnya, ya. gunakan mata gerinda P16 seperti yang tampak di layar. Jangan lupa untuk untuk keamanan, gunakan kacamata dan uh, masker. Karena ini, plug fiber ini tidak bisa diurai, ya. bila masuk di paru-paru itu sangat sangat-sangat tidak baik untuk kesehatan kemudian setelah proses gerinda dengan mata gerinda P16 kita lanjut proses pengamplasan nah ini dia hasilnya dengan mata gerinda P16 kemudian kita lanjut ke proses pengamplasan ini dia mata uh, jenis gerindanya jenis mata gerindanya uh, untuk mata gerinda potong P16 terus mata gerinda yang seperti yang sekarang tampak di layar uh, kemudian mata gerinda fleksibel kawan-kawan bisa Lihat di toko-toko bangunan terdekat di kota Anda, saya rasa semuanya ada. Ya, kita hilangkan gel coat yang berwarna biru, ya, supaya proses laminasi lebih mudah lengket. Karena gel coat ini membuat laminasi nggak lengket. oke, pada untuk kelemahan fiber ini, plat fiber ini ada pori-pori yang nggak sama kita gunakan besi. Jadi, untuk mengantisipasi pori-pori tersebut, saya sarankan teman-teman nanti ada perlakuan tersendiri. Sehingga pori purinya bisa tertutup, dan ini ada sedikit bercak-bercak nanti kita akan tutup ya. Bersamaan pada saat penempulan uh, tutup, tutup ini tutup bensin, tutup tangki ya. Ini proses pemasangan tutup tangki. Kita hubungkan menggunakan mata bor yang kecil ya, karena alat saya seadanya. Jika teman-teman punya, saya saranin gunakan mata bor olshop itu sekali bor aja langsung bolong seluasan ini sesuai. Nah ini mata bor botol ya, teman-teman juga bisa dapat di tempat di toko-toko yang ada ya, toko-toko bangunan peralatan teknik di kota anda. Kemudian setelah itu kita pasang tutup uh, tangkinya, kemudian kita dempul menggunakan dempul ALF seperti yang tampak di sini. Ya. Jadi dempul dempul ALF nya ini ya. Pasang dulu kita dempul juga ini yang rusak ini. Ini apa daerah-daerah yang kurang bagus ya. Kita dempul juga, kemudian ini juga kita dempul tutup tutup tangkinya sehingga melekat. Tutup tangkinya ini kita buat menggunakan drat ya. bukan seperti tutup tangki motor biasa. Jadi kita buat kita bubut benderat ya. Oke, kawan-kawan. Ini proses Nah, ini tujuannya untuk menutup tadi yang saya maksud ya untuk menutup yang saya maksudkan di awal untuk menutup pori-pori dari uh, tanki tersebut karena pelat fiber ini banyak pori-porinya pori-pori udara enggak seperti pelat besi jadi kita tutup pori-porinya menggunakan 20LF sehingga lebih nah, ini one map teman-temannya di sini saya nggak tampilkan proses pemasangan ini tapi kawan-kawan bisa lihat ini tutup bawah kita pasang uh, setelah proses pemasangan ini ya saluran keluar uh, bensin dan salu, dan uh, tutup tangki untuk pengisian bensin. Dampul yang kita gunakan ini dampul resin bercampur talak, oke? Okay. Dampul resin bercampur talak dan linknya saya rekomendasikan. Uh, Adapun cara membuat dampul resin bercampur talak ini linknya saya rekomendasikan di pojok kanan atas video ini dan juga di deskripsi video ini kita lanjut sekarang proses gerinda proses gerinda ya. oke ini eh, proses gerinda selesai ini dia tampilannya Nah, setelah proses gerinda selesai kita lanjut ke tahap proses laminasi sudut ya karena kita tidak bisa cuma mengandalkan dempul dempul ini apabila ada benturan atau tekanan dia retak dan tangki akhirnya akan bocor jadi gunakan serat serat fiber dilaminasi walau cuma selapis setidaknya untuk sebagai penguat ibaratkan corcoran tuh kalau nggak ada besinya nggak bakalan kuat nah ini dia kalau fiber besinya tuh serat fiber ini nah ini sebagai seratnya sehingga daya daya rekat antara tangki atas dan tutup bawah itu lebih kuat nah ini ada proses penguasan penguasan ini tujuannya untuk menutup juga pori-pori ya jadi ada proses penempelan menggunakan dempul NF, kemudian kita kuas lagi dengan resin, resin katalis, sehingga puri-purinya ketutup. Nah di sini ada proses uh, pembuatan stang, ya, stang, stang tangki ya kalau bahasa saya stang tangki untuk untuk baut ya, supaya nanti kepasang di motor. Ini proses pembuatan dempul, dempulnya dempul ini, ya kemudian kita pasang di belakang, ini nanti setelah ini untuk lekat sementara ya, di depan bolongnya jangan dulu, belakangannya oke, setelah itu kita eh, laminasi kita laminasi karena kita nggak bisa cuma mengandalkan tempur dempul itu cuma melekat, nanti akan pecah kalau ada tekanan tinggi ya, benturan maksudnya benturan ya, bang -bang. kita laminasi cukup selapis sudah cukup kuat kemudian kita gerinda kembali bekas laminasi tadi biar lebih halus oke okay. kita gerinda kembali kemudian uh, setelah proses gerinda kita amplas biar tampak lebih halus ya kawan-kawan nah proses pengamplasan menggunakan amplas air usahakan jangan gunakan amplas 2000 atau 1000 ya gunakan amplas 500 lah sudah lumayan biar proses epoxy yang sekarang kita sementara berlangsung itu lebih melekat jadi proses epoxy lebih melekat kalau kawan-kawan gunakan amplas 2000 serasa pada saat epoxy itu tidak melekat nggak terlalu lekat karena licin ya nah ini proses pewarnaan jadi piloknya ada tiga macam ya yang pertama epoxy sebagai dasar terus pewarna nah, terserah kawan-kawan nanti kalau buatnya warna hitam atau mau apa terus yang terakhir nanti ada proses uh, clear ini dia proses Uh, ini masih warna hitamnya. nanti ada proses pemberian clear oke okay. nah ini dia proses pemberian clear ya oh ini ya ini kawan-kawan yang tadi masih warna hitam dan sekarang proses pemberian clear biar tampak ada ini setelah di clear selanjutnya kita ini kita polis dengan menggunakan krim metal polis dan eh, apa namanya kayaknya itu kita gunakan eh, tisu basah ya tisu basah untuk eh, apa namanya mengoles supaya lebih ini merata kita oleskan dulu metal polisnya ya ini gunakan tisu basah ya nanti ini kita kalian bisa lihat before dan after ini udah berangsur saya ya. Nah kawan kan bisa lihat mengkilapnya. Luar biasa kan, kan mengkilapnya. Nah ini dia tampak jadinya. Oke eh, mungkin kawan-kawan kan, ini cuma tutorial dari saya proses pembuatan tangki fiber. Berbahan dasar fiberglass ya, karena uh, ide ini muncul uh, ketika saya membuka membuka beberapa konten di YouTube. Rata-rata fiber ini cuma dipakai buat cover tangki. Kenapa nggak sekalian buat tangki ya? Jadi, melalui uh, ide saya ini saya salurkan, kawan-kawan. Ternyata fiber ini bukan cuma cukup untuk cover tangki, tetapi tangki motor juga bisa kita buat. Nah, ini dia tampil, tampilannya. Ini konten proses pembuatan job menggunakan plat fiber bekas dan tutup aki serta uh, spakbor ini linknya semua ada di deskripsi dan di pojok kanan atas Kalian kan bisa lihat ya. Kemudian uh, saya rasa untuk tinggi ini saya sudah ajukan ajukan ke ini ke ke apa ya ke lembaga yang bergerak khusus di bidang uh, hak patennya. ini saya udah mengajukan hak patennya. Uh, untuk proses konfirmasinya belum lagi ada konfirmasi dari pihak terkait kita tunggu aja hasilnya gimana oke okay, saya kira uh, cukup dari saya uh, anak teknik dan mengucapkan salam.